buat itu tahu ya. Oh ya tahu, Bu. Sampai sekarang belum ada ya minimal. Nah, ini bisa jadi panggung mereka, Bu. Panggung sandiwara. Enggak ada kendala ya? kesibukan kita ya. Aa, Baru hari ini bisa kita buat. teman-teman pun capek ya, istirahat ya. Iya, pasti ya. Pastinya. Namanya ini juga sosial, Bu. Oh, kita ya. sok dia sial iya <tuh> ya benar. Iyalah, dengan cara ini Kira-kira elektabilitas <tuh>. Bung di kotaku ini seperti apa? Eh sudah pasti, Bung. Elektabilitas kita akan bergeningnya akan menjadi terpuncak bung, untuk sebagai kandidat yang akan maju di 2024 bisa-bisa calon tunggal Bung ya Bisa Bung uh, uh. tidak sayangan saya hanya kota kosong iya uh. iya boleh silakan kita akan punya program untuk uh, membohongi masyarakat untuk memilih kita uh. namanya panggung diara bener-bener tapi ini uh, kalau memang pejabat kotaku ini tuh nggak turun untuk membeli tidak, Dina, jadi ya masyarakat kota kwini dan masyarakat sesuai kami, ah, ya, ah. Kami, kami ya pilih kami dukung kami ya menjadi calon wali kota kota kwini dan wakil, wakil wali kota kota kwini okay. Satu, dua, tiga, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama kita, podcast jalanan yang penting. podcast iyalah, okay, see, luar luar biasa. Biasa. kita hari ini menjadi abdi negara. Iya, benar, Bung. Eh, hmm. eh, hmm. hmm. biasa baju kita Oh Nama Bung ada H-nya itu. Ah. Ah, Arif ya. Ah, Arif ya. H. Oh, itu gelar atau memang apa, Bung? Nama. Ini gelar, Bu. Oh, gelar ya. kalau di Indonesia tetap gelar, tapi kalau di Arab enggak. Oh, ha ya. Ha. Uh, uh, Oke, okay. uh. saya mesti setia dengan nama saya, Bung Gembel Iya yeah. uh. Jadi, sekarang dinas di mana, Bung? Saya uh, masih apa di keduaan, Bung? di keduaan oh ya oh, enggak okay. di kesatuan lagi di, oh udah enggak kesatuan iya udah di keduaan oh bukan di poligamian oh enggak enggak enggak ya, ya luar biasa bung arim masih di mana nih saya sekarang plt pak plt mana plt, PLT uh, wali kota oh plt wali kota ya kota ini oh iya iya iya, iya. Uh, luar biasa mantap mantap luar biasa gimana kabar kota ini aman aman proyek masih berkembang masih Masa, ya iya. ada ya ya walaupun kita ya iya pembangunan ya ya benar-benar luar biasa pembangunan kita sejahterakan dinas-dinas yang terkait hmm, uh -uh, mantap, tanpa mantap. menghiraukan masyarakat kotaku ini oh, mantap, moto kita eh uh, maju tak gentar memilih yang bayar mantap mantap mantap yang penting pembangunan tetap gegap gempita ya namun hari, uh, kali ini kita hari ini mengapresiasi salah satu punggung oh, maafung nama maaf, pun lepas itu Ya Bung, maaf ini kalau PLT masih ini, Bung. Ini copotnya -copot. sering gampang copot ya kalau PLT ya. Gampang copot, Bung. Iya, kalau, kalau PLT. PLT. Iya, betul-betul iya. betul. Luar biasa. Iya. Jadi pada story hari ini iya. kita, Bung, e memantau kinerja e dari organisasi yang kita miliki, Bung. Organisasi apa ini, Bung? Kita anak Bii, Oh, luar nah, biasa, luar nanti biasa. Nanti takutnya tersinggung, Bung. Soalnya ini kok sudah Kota Kwini. Oh iya iya uh. iya iya iya yeah. <laughs> ini termasuk dinas sosial di kota ku ini bukan? Ini termasuk anak main kita pun. Oh anak main. Iya. Yeah. Nah, Karena anari mau ya? Kadang mau jadi harimau mau. Oh ya tergantung uh. pesanan ya. Tergantung pesanan ya, biasa. <laughs> eh hey, hey, bong bong ini memang udah direkam kan? Iya <laughs> e, coba apa apa ini tolong. Memang kayaknya saya udah nggak pantas nih bung jadi plt bung. E, ya, saya pantas ya udah jadi wali kota ini bung. Sudah terpilih lah bung. Kenapa? gantung apa aja? Oke luar biasa. Nah tadi belum? Udah. <laughs> udah. Oke. Okay. Kita hari ini ada di biasa Bung di kantor kita. Dunia kopi. Kopinya nggak bikin gembung? Halo. Iya. Halo. Hari 6, ini uh. kita ada Dunia Kopi Jalan Iswahji nomor berapa bung? Nomor 100 Nomor 100 ya. Ada yang berbeda pada sore hari ini bung karena nah. kita saat ini Langsung mengadakan lelang amal, pakaian layak pakai, dan aman untuk dipakai. Uh -huh. uh, yang dananya akan kita sumbangkan ke Palestina. Ah, insya Allah, luar biasa. Jadi, uh, keren bung ya. Ini satu ide yang kreatif bung ya. Pasti bung. Ini satu ide yang kreatif uh -huh. dan luar biasa kita ada. Bisa dilihat sendiri ya di belakang kita ini. orang uh, Ini sudah kali ketiganya bung. Oh penggalangan dana di hari ketiga ini berarti. ya Iya oh, benar. Mantap mantap, mantap mantap. Tapi saya kurang sepakat namanya penggalangan dana bung. Oh, Makanya jadi... namanya lelang, lelang amal. Oh hmm. ya sesuai di player ya lelang amal ya. Wah, oh. memang mungkin ini inilah organisasi yang kreatif yang kami miliki bung. Oh, kota oh. uh, kota ini miliki. Gimana gimana. Uh, karena kenapa, yang biasanya hmm. uh, ini bukan mengecilkan ya bukan yeah. mengecilkan organisasi yang lain bukan namun okay. uh, poin yang mau saya sampaikan kreativitas dan inovasi yang mereka buat ini yeah. untuk menggalang dana tidak turun ke jalan uh, yang mengutip dari door-to-door -door. Oh, artinya banyak cara ya untuk mengumpulkan donasi tubuh ya. banyak cara benar-benar-benar oh, salah satunya dengan cara ini ya kali ini ya Aya nah, penggalangan pakai layak bekas Oh macam-macam karena ini kandung pasca lebaran uh, uh, kenapa itu kalau pasca lebaran duit uang-uang uh, para masyarakat ini mungkin sudah habis untuk. Oh kemarin. seperti banyak meme-meme di apa ya media sosial tiapas ya, uh, gimana itu bung? momen lebaran Oh bagi-bagi ngamur-ngamurkan uang iya habis itu ke penggadaian gitu ya oh, iya ah. Ya, ya, Jadi ya. karena oh, ya, oh. namun kita tidak uh, organisasi ya, ini tidak ya, tidak menutup kemungkinan ya, tidak ya, menutup ya. donasi berupa uang. Oh, berarti yang mau kalau masih ada sisa-sisa uang lebarannya bisa didonasikan. Ya, ah, nah, kalau ya. enggak kalau mudah habis bisa juga ini di apa ya di akomodir uh, oleh teman-teman lah ya dengan Uh, tetap bisa berdonasi dengan cara apa dengan pakaian layak pakai ini ya oh, benar sekali oh, bung benar ye. jadi tidak, uh, mencari, tidak tidak ada alasan kita untuk tidak membantu saudara kita di Palestina Masya Allah oh, luar biasa luar Mung, mungkin kan uh, kita punya koleksi pakaian nih yang udah mungkin kita udah enggak mau pakai dengan ya, benar, alasan ya benar. berbagai alasan benar. mungkin ketemu dia ya. lama ke kecilan, ah, gitu gitu ya. kecilan namun Ah, daripada itu ngangkrak ah, tidak tergunakan di lemari pakaian ya? yang make lemari ya yang make lemari. Oh, iya, bener, Bagus tidak nasikan kemari Bu. Ah, Allah mantap mantap mantap. Ah, dan luar biasa uh -huh. di hari ketika ini sudah berapa terkumpul dana kita? Uh, mendekati 10 mendekati juta mendekati 10 juta. Biasa, baru hari ketiga ya, Bung? Iya, Bu. Iya, Belum 300 hari ya? Belum, belum. 300 hari, wah kalikan aja tuh ya. Ya, iya, wah, Oke. Ah, ini Bung, kalau antusias masyarakat untuk mendonasikan apa pakai layak-layaknya gimana, Bu? Eh, uh, uh, kemarin luar biasa, Bung. Karena kemarin uh, uh, uh. kita uh. sudah banyak donasi pakaian ya dan pernah kita tutup. Oh, nah namun, namun karena antusias banyak dan mungkin kita lihat oh apakah memang mau orang membeli pakaian be layak pakai ini namun mungkin ternyata kita buka langsung berdatangan, Bung. Antusias pembeli pun luar biasa. Luar biasa, uh. Bung. Ya, karena di sini ada dua poin yang uh, mungkin ini lain daripada lain uh, uh, contohnya kita membeli sudah mendapat pakaian dan uangnya itu 100% kita donasikan ke Palestina. Wow, si Allah luar biasa mantap-mantap pantas kita apresiasi dong kalau kegiatan-kegiatan yeah. seperti ini inilah uh, program dari dinas sosial kotaku ini Bu Oh uh, kalau untuk pemerintah kotaku ini sendiri gimana bung responnya dari dinas kotaku ini kita tidak ada Oke okay lah enggak usah kita kita anggaplah dari pemerintah enggak ada mungkin pejabat-pejabatnya gimana ada enggak uh, oh. hanya sekedar turun ke jalan membeli satu potong pakaian gitu udah ada pernah belum kalau kita ya karena yang membeli itu tidak ada yang kelihatan pakai pakaian dinas ya walaupun mungkin sudah sudah pulang lalu belanja ya kita enggak tahu bung namun oh. mungkin kalau Apresiasi langsungnya itu ya memang saat ini belum ada. Oh, uh. hanya sekedar dari eksekutif, dari legislatif pun enggak hanya sekedar Nggak ada, ke jalan ada, Bung. ada, Mungkin ya Atau mungkin ini informasinya kurang, Bung. Karena gini juga, Bung. Karena dari pus kalau dari informasi ini ini ini mohon maafnya, Bung, kemarin kita kan terakhir hari sekitar empat hari yang lalu kita iya, iya, iya. Uh, jualan yang kedua yang terakhir uh, uh. lalu karena kemarin kita lihat orang paling bertanya Bang kapan buka lagi kapan buka, oh, lagi? Kapan buka oh, lagi ya karena kendala ya? kesibukan kita ya uh, uh. baru hari ini bisa kita Mungkin buat teman-teman capek ya istirahat ya ya hmm. pasti ya namanya ini juga sosial pun uh, kita sok uh, sosial iya, iya benar iyalah uh. lalu itu dia tadi pung jadi namun kita buka kembali hmm. karena antusiasnya kita buka kembali. Sampai sekarang kita buka kembali. Silakan kalau ada yang mau mendonasikan datang aja informasi ini tentang kegiatan lelang amal ini sudah tersebar ya ke masyarakat. Ya. Sangatlah apalagi di media sosial Berarti, cepat. Bu, enggak bukan menutup kemungkinan para pejabat-pejabat itu tahu ya. Oh ya, tahu, Bu. Sampai sekarang belum ada ya minimal. ini bisa jadi panggung mereka, Bu. Panggung sandiwara? Enggak, artinya bukan panggung sandiwara, tapi panggung mereka untuk mendekatkan diri lebih ke masyarakat. Ya, itu artinya dalam tanda kutip positif, bu. Karena saya mau go tahun 2024 sebagai wali kota Hah. kota ku ini, oh, yaitu tanggung ya tanggung saya, bung. Jadi. Kalau ada pejabat turun sini beli, oh, oh ya silakan beli. Tapi kalau dia mau oh. bersenang secara sehat ya nggak iya. apa ya? Oh iya, uh. Uh. iya, boleh silakan. Kita kan punya program untuk uh, membohongi masyarakat untuk memilih kita. Uh, Namanya tanggung bener. sandiwara, bener-bener. Tapi ini, uh, kalaupun memang pejabat kotaku ini tuh nggak turun untuk membeli, berarti bung siap ya karena ini panggung besar untuk Bung Go 24 nanti, Pasti, ya? pasti, oh, Bung. Oh, ah, karena kira -kira kita kira -kira. punya tim sukses sendiri yang organisasi saya bentuk, Mantap, mantap, mantap. Ah. Kira-kira udah banyak tawaran ingin-ingin merapat ke sana kemari gitu. Eh, uh, maksudnya tawaran untuk tandaran-tandaran. Untuk... Oh. biar makin kuat apa amunisi hmm. itu. Banyak, Bung. Oh, udah banyak. Banyak, Bung. Oh, oh, oh. Namun kita ya ya saat ini kita jual mahal, Bung. sekali. Karena saat ini yang kita kan belum tahu ini 2022 atau 2004 tapi saya mulai dari sekarang untuk aksi menambah pencitraan untuk pencitraan saya pencitraan ya kadang saya turun ke jalan ngasih anak-anak yatim makan kamu apa kasih kasih beras dan saya belum turun ke Gorong-gorong Bu Oh belum ya iya belum apa buat buat player-player sering player-player sering hari Senin hari Selatan tadi saya baru buat untuk ini eh podcast Kes terjalanan untuk saya buat uh, selamat hari uh, kami mengucapkan selamat selamat gerhana bulan. Oh, mantap ya berarti memang setiap momen itu udah mengucapkan selamat ya. Iya, Bung, karena dengan mengucapkan uh, notabene-nya masyarakat asisten oh, dia oh, oh, oh. dan masyarakat oh ternyata dia peduli oh, dan sama gerhana bulan iya Oh benar-benar <laughs> ah. berarti b kalau, kalau kayak tadi selamat hari Senin hari Selasa hari itu peduli sama hari. iya Bung jadi nanti kita mulai besok mungkin kita akan mengucapkan setiap hari selamat ah. mungkin besok hari Kamis ya Bung ah, iya, iya. Eh, hari Jumat ya Kamis-kamis Kamis, kamis, kamis, ya, kamis ya, A. besok selamat hari Kamis selamat hari Jumat selamat hari Sabtu Oh ah. iya yeah. kalau akhir bulan selamat-akhir bulan atau selamat bulan Juni gitu ya boleh boleh juga selamat hari gajian salah satu ide yang fenomenal dan kreatif Bung itu salah juga saya pikir menggagas ini ya citra yang membangun citra pada masyarakat ya puasanya dia peduli sama hari ya iya iya iya notabene nya kan Bung itu adalah sebuah pencitraan yang dengan harga sangat murah oh. karena di media sosial banyak aplikasi aplikasi pembuat player ya cuma tinggal edit edit edit, edit, edit dah. Uh, dan orang uh, nanti Oh bagus ketua mantap ketua uh, uh. mainkan ketua uh, yeah. mainkan ketua uh. udah udah collab kemana aja nih kolaborasi apa uh, apa ke... saya partai, partai mana uh. atau ke apa tokoh-tokoh masyarakat udah kemana aja saya sudah soal langsung bung ke Palestina uh, keluar-luar negeri saya bung ini mau cari suara atau cari apa bantuan dana <SILENCIO> untuk bu dua empat nanti dengan saya peduli dengan Palestina bung mm -hmm. notabene orang Indonesia itu merasa bahasa ini saya orang yang peduli oh, ke mengambil momen terhadap <SILENCIO> uh, isu Palestina ini dengan mengkampanyekan se-Palestina atas dasar kemanusiaan secara tidak langsung bung mendapatkan ini ya antusias <SILENCIO> iya bung luar biasa ide saya kan Hmm. benar-benar pencitraan yang murah ya murah bung tapi tanpa modal tidak perlu banyak modal namun bergeningnya luar biasa bung bergeningnya luar biasa ya, ya. nilai tawarnya naik ya iya jadi seperti ini aja bung baju bajunya -baju saya kami jualannya dengan harga lima ribu rupiah uh. Uh, ada yang jilbab lel lelang jilbab oh. boleh ditunjukkan saya yang baju harga lima ribu rupiah yang murah eh yang bagus Jadi ini dia, Bung. Nah, ini seperti ini. Ini jual harga berapa? Rp5.000 saja, Bung. Ini masih bagus, Bung, cuman Rp5.000. Iya, ya, Bang. bang. Benar. Benar, Bu. Di yang di pinggir-pinggir jalan biasanya. Oh, nah, tidak, tidak. Iklannya Rp5.000, tapi yang kecil. Oh, nggak enggak, ini bukan durian ya, Bu. Iya, nanti nah, ini pun baju Rp5.000 iklannya, tapi yang apa? Yang koyak-koyak. Oh, enggak. enggak, boleh silahkan boleh. Kita kita nggak ada ini loh Bu. Ah. Kita nggak kita tutup tutupin silakan pilih nggak beli eh, apa oh, ini banteng dalam karung Bu Oh ini dari sorter ya yang ada seperti iya. Iya terkadang oh. namanya manusia juga ada yang koyak tapi kita nggak ada menutupin ya kalau koyak kalau mau ambil sih akan nggak mau ambil udah. Oh. karena ini bu. Ah ini. luar biasa. Ini ah uh, dan nggak ada yang koyak dengar dari uh, oh, tim kampanye saya. Oh luar biasa luar biasa. Iya jadi ini luar biasa bung. Ini hanya lima ribu rupiah.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 Masyaallah oh, artinya kalau bung lawan kotak kosong itu persentasinya besar dong untuk menang pasti bung. Oh, bung. Eh bung. Jatah eh, bung. Eh, bung Oh, <laughs> itu, bung tergantung bung. Bagaimana bung bisa mendapatkan suara dari masyarakat yang bung kenal atau saudara-saudara bung yang bisa masuk ke saya jaminannya. Oh, bung. Ah, atau bung saya kalau... modalkan fotokopi jalan-jalan ke Oh enggak. Rumah rumah? Kalau di kampung saya suara saya didengar Bung, oh, saya iya. tokoh di kampung iya, saya. Iya iya iya Jadi Ah, iya, iya, iya. uh, ini Pak iya, iya, iya. kalau iya, dengar iya, saya bilang kampung saya pilih ini, pilih ini Pak. Eh begitu ya, Bung. tokoh, Pak. Iya iya. Uh, saya siap. Ah, uh, kampung saya saya siap, Pak. Saya siapkan. Bung berani menjamin saya akan menang di daerah Bung. Iya, cuman kasih lah, Pak uang minyaknya pak, aduh, pak, untuk peliling, jadi saya di sini hmm. bung, harus yang buta saya di sini hmm. tidak mengeluarkan uang dan masyarakat yang harus mengeluarkan un uang untuk saya, gimana ceritanya bung, bung. ya, ya kalau ya. dari dulu bung, nah, namanya kalau mau duduk uh -uh. itu nyawer bung, nyawer, itu politik ya, uang minyak bung, ya. itu politik tidak sehat bung. Ya. Bung, Bung, bukan sehat tidak sehatnya Gimana saya mau kerja, Bung Mensosialisasikan Bung di kampung saya Bung, mau kotaku ini, ini lebih bagus tidak? Mau terlepas dari mata rantai korupsi tidak? Loh, siapa pun pemimpin nih, Bung ah, Ya, yeah. iya kalau kayak kami gila ya, bodoh-bodoh Ya, orang-orang juga, -orang toh Kita kan, saiki harus berubah Guru ba pie. Loh. Kalau BNB-nya ku kita dibayar. Heeh. Ah. Baru nyucu. Ah. Mewo Bapak iki wo, bagus iki wo, cepet cepek lampu dua Ih, eh, ini enggak, Bung. Ah. Eh, ini harus kita rubah mindset masyarakat bahwasanya kalau memang mau memilih yang baik dan bagus silakan dan kalau dia punya kandidat silakan usung nah dengan kan mohon maaf ya Bung kadang orang yang jujur di kotaku ini bukan orang yang berpunya Bung jadi dan orang yang mau memajukannya orang yang mohon maafnya tidak berpunya seperti pejabat-pejabat seperti saya Bung oh. namun saya juga termasuk pejabat yang tidak kaya Bung karena saya tidak ada berbaik jadi maksud Bung orang baik itu banyak tapi orang jujur itu sedikit gitu. sangat minim Bung langka di oh. Indonesia di apa kota kini karena ya, bung. gini loh Bung gini-gini Pak ke ketampean iqo yo yo eneng pejabat di kampung saya ku api tenan iku hmm. Wes kok aneh sang beras iku. Gone sak ah. gone, wong Iku api iku pejabat ini ku lalu? Oh, rumahnya besar. Tiap bulan itu bangun, tiap bulan bangun. Itu, Bung, itu kan dia punya proyek sampingan, Bung. Tidak seperti proyek saya. Iya. itu sudah pasti dia di dinasnya sudah punya proyek sendiri. Oh orang ngerti aku orang uh, dan dan terkadang Bung itu memang dari pemerintah atau dinas dinasnya uh, namun dia ya uh, aja manfaat dari uh, oh, oh, bangun ini biasa dari dia dari gaji nih doa oh, bukan bu uh, kalau gaji seperti saya Bu gaji saya hanya empat juta sampai enam jutaan bunga bulan uh. iya bagaimana saya mau beli mobil Bangun rumah, ah, ya, sementara bong. anak saya ada, istri saya ada, mana, -mana uang sekolah, uang oh, tunggakan, uang listriknya, Ih, uang ini, apanya, oh, dari mana saya? Bayang, bayang, bung bener, ngasih beras, masih oh, apa tuh? dibantu, semua nih. ya, bong. rumah bangun, bangun pagar, pagar udah dibangun, dirobohin ditinggiin lagi bangun, uh, dorongan lagi udah tinggi, ditinggil lagi. Iya. Wah ya, bung nampak pintunya aja pak ya Bentar terhadap. lagi dia yang rubuh tuh bung. Oh, mana? Iya, orang bangun rubuh, bangun rubuh. ngerti rubuh. aku bung, baru ngerti. Jadi Barang sayalah sahabat, pejabat paling jujur. Kalau baju bulanan ayo ya kok bisa? baik ngasih-ngasih beras bisa bangun rumah rupanya ada kerjaan sampingan ya ada Bu oh. ada kerjaan sampingnya ya proyek-proyek itu tuh walaupun enggak atas nama dia Bu kalau oh, oh kita no. jujur Bu jujur oh, no, no, no. kita orang yang jujur makanya saya diangkat jadi PLT oleh kota-kotaku ini Bu Oh berarti gitu nanti bung kampanye tinggal ngomong jujur-jujur jujur jujur jujur aja. Jujur, aku jujur jujur, aku iya, jujur. jujur, jujur. Ya terkadang saya bohongi juga lah masyarakat. Oh, uh -uh. Malan dengan ngomong jujur itu udah bohong ya. Bohong, Bung. Eih. Saya tinggal ngurusi badan sedikit lagi masuk gorong-gorong, Bung. Udah bisa, Bung. Oh, kalau Bung pakai metode seperti itu, saya pakai metode yang gemukan sedikit, Bung. Saya buncitin perut saya. Uh -uh. Saya turun dari mobil pakai kacamata hitam. Iya Ah terus jumpa Nenek-Nenek saya buka kacamata saya saya salamin oh cium oh. tangannya itu ulama nggak Bung? nah gandeng ulama ya pasti toh suara ulama itu suara umat Oh iya, <laughs> iya sampean luar biasa Iya tenan. lo cuman tinggal uh, bantu masjid bantu apa pembangunan iya, iya. pesantren lu bantu Alquran bantu sejadah Bantu ambal bantu Speaker, bantu Yasin. Yo, kalau ulama ya udah pasti kita pegang bung. bung. Suara Umam udah pasti udah kita pegang. Terus pasti menang. Nanti kalau bung nggak menang, bung sama saya aja kok saya menang, bung jadi step stop, -stop ahli saya saja ya. Iya kalau nggak menang ya boleh tak tarik bung, ngapain <laughs> yang penting Bung uh. walaupun kita bermain kita uh. tetap sportif dalam arti kata jangan ada gontok-gontok ada para Memang benar kalau kita main tetap kita tapi kalau kita bertarung, Bung, ini dua, kita makin banyak mengeluarkan dana, Bung, makin perang kita, makin banyak mengeluarkan peluru. Uh -uh. Jadi kalau enggak, bagusan kita gabung aja, Bung. Oh, boleh, Bung. Boleh, yang penting, uh... Bung, kita jangan oposisi, kita jangan mau perang, habis dana kita, Bung. Uh, Coba nanti akan saya pertimbangkan Bung, bung biaya politik mahal Bung kalau kita perang kita bertarung ya kan Loh, bung punya sana nanti aku nyawer juga yang udah bung sayur nanti ketimpa Iya ya yang rugi kita malah dia goiput pula ya nah yang rugi kita-kita gontok-gontokan ya kalau eneng perjanjiannya kita Bung kalau Bung kalah Bung dapat posisi kalau ngona no, enak no, no, no. Eh ya kan siap kalah, habis berapa pasti dapat jatah, dapat posisi. Sudah Bung, ini nanti akan menjadi sebuah wacana di balik layar Bung. Kenapa akan ya, kita bicara wacana di balik layar. Oh, cariin solusinya ya? ya. Oh, nguna, nah, nguna, jadi nguna. kita kembali lagi bahwasannya ini kita tetewasi lelang baju Palestina. Ah, oh, ya benar-benar-benar. Lima hmm. ribu rupiah, lima okay, ribu rupiah. Di mana lagi datang? Bisa Cepat. dilihat, ah bisa dilihat lagi oh, okay. oh luar biasa nah, abang. luar biasa uh -uh. Luar biasa oke okay. ya yeah. bung kayak antusias masyarakat ini udah mulai banyak bung banyak Heeh. Uh -huh. kayaknya tenaga pun mulai kurang bung yeah. ya ya okay. jadi ya cukuplah pencitraan saya hari ini ah uh, dan mungkin Ya Bang, nah, mantap 5.000 saya untuk apa ikut main melawan mungkin daripada banyak keluar mungkin kita bisa oposisi ya Bu. bisa eh, bisa oposisi bisa koalisi ya Bu. Iya Bung, jadi Bung bisa jadi wakil wali kota saya nomor 2 ya nomor 2 Boleh boleh Tawaran ah. menarik tawaran menarik ah, ah. jadi hari ini kami mengikrarkan bahwasannya kami ada calon wali kota-kota ku ini dan, dan calon wali kota, -kota... Wakil. wakil wali kota-kota ku ini bener-bener oke benar. untuk periode 2024-2029 enggak bung 2024 sampai kenyang kalau ah. banyak jangan turun. Iya, eh, ngono-ngono benar, benar, benar. Ya, 2024 sampai pejalan. Oke, oke. Lama. Oke, okay, okay. mungkin ya, ini Indonesia. jadi masyarakat Kota Quini dan masyarakat subscriber kami. Wah, ya, ah. pilih kami, jangan. dukung kami ya, ya, menjadi calon wali kota Kota Guini dan wakil, wakil wali kota Kota Oke, oke. Okay. Okay. Okay. Mungkin sampai di sini kami dari podcast perjalanan. Yang penting parking. Porque... Yeah, iya yeah.